You sudah dikatakan menganggur, rumah tangga. Aiy, jemputlah, kita jemputlah, kan? Benya... <SILENCIO> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy. Oke hey bagaimana kabar kurang orang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy ya Oke cuy udah berapa hari ya kita nggak buat video dikarenakan hujan terus cuy ya Mulai dari ti isu 4 hari ya 4 hari 3 hari ya hujan terus cuy Ada hujan yang sampai 24 jam Wah oh makanya saya was-was aja cuy dan kalau saya membuat video pasti yang terdengar itu suara hujan saja gitu ya apalagi saya dekat banget dengan plafon jadi nggak ada suara saya yang terdengar sama sekali cuy ya oke okay, dan kali ini kesempatan banget saya baru bangun dan saya lihat cuaca alhamdulillah bisa gitu ya nggak e, ada hujan dan sebelum hujannya turun, saya sempatkan untuk membuat video reaksi ini cuy ya, dan sebelum kita lanjut buat koran semua, bantu like-nya cuy ya bantu komentar di bawah, layaknya video kemarin, wah saya salut banget ya saya cakap, bantu komen dan like-nya, dan akhirnya dikabulkan itu yang saya suka banget ya mengapa saya nggak minta gitu minta dari dahulu video-video pertama saya cuy ya, oke kali ini saya akan mereaksi lagi ustad favorit saya cuy ya, saya nggak tahu ustad favorit koran juga ke, atau ustad Pak, Ustadz favorit saya, cuy. sebagai orang Indonesia, ini adalah Ustadz favorit saya yang ada di Malaysia, cuy. Ya, yang mana kita akan mereaksi dakwah atau ceramah singkat dari Ustadz Syamsul Debat, cuy. Ya, dan judul videonya yang akan kita lihat kali ini tuh adalah lawa Abang, Jangan Tengok Janda Ustadz Syamsul Debat". Oke, dan langsung aja, cuy. Ya, tanpa banyak cakap lagi, cuman kita tengok videonya. Okey, videonya sudah siap dan seperti biasa kita, hitung mundur lagi cuy. Tiga, dua, satu. Itu sebab saya balik ke rumah kan? Balik ke rumah kebekatan, rumah tangguh. <coughs> kita buat bondo-bondo Bo baik. Orang yang besok tak buat cakap, bulan Syakban ini kena kita buat bondo baik. Kita ngaji sama-sama. Tunggu ni di acara mana ini cuy? Wah ini nama asli Ustaz ya. Ustaz Syamsul Amri Ismail. Oh, ternyata ini nama asli Ustaz ya, Samsul Amri Ismail ternyata cik. Awak baca, abang semak. Abang baca, awak semak. Ha, buik. Kita semayang malam, Azam ni Azam. Lepas tu balik rumah, janganlah terperanjat-terperanjat lagi. Bagi salam. Ya, eh, ya. atas rumah orang dah kahwin kan, atas bumbung tu. Aduh sekol jin jago. Memang kita tak nampak, kalau nampak dah lama pindah rumah dah. Ha, <laughs> Yeah, benar, tapi kojo eh bila suami bila suami keluar kan assalamualaikum salam bang pergi, pergi, pergi kerja di pun pergi kerja doa yang elok-elok eh, bang pergi kerja elok-elok bang saya doakan abang selamat pagi dan selamat balik yeah, saya akan yeah. masakkan lauk kegemaran abang cepat cakap kan gayo Cuba lah kan doa jangan yang lasik jadi halangan tak pernah pernah nah tengok ni kan Hei Chania, gaya kau tak jadi, dia pergi kerja dah. <tis> <tis> Tidak, tak adalah maknanya. Abang pergi, ni tak. Belum pun, dah bagi warning Dia jaga kat luar. Jangan ya tengok janda. janda. Jandor, Laki dia langsung tak terfikir pasal janda. Dia dia sobat jadi makbul. Makbul. <tis> makbul. Bila keluar kat ke bus stop tu, bersusun janda <tis> bersusun. <tis> <tis> tu. Bersusun. Itu sebab doa yang ada elok. Balik rumah, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh yeah. Isteri sambut dah. Waalaikumussalam. Mbah masuk bang Contoh ha. lagi. Iya. Ya Allah. Sambutan isteri. <laughs> iya. Oh, layan suami. Tapi janganlah tahu Tapi setiap kali bagi salam Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Lari jin tadi. Sebab jin tu bila suami keluar dia pun pergi ke hati perempuan. Kau jayalah laki kau tu dah dia ya, tak nampak pi kojor lain macam wangi eh itu yang dekat telefon tu hello abang kat mana tu kau buta ke tak nampak demi kojor padah dia bisikkan was-was kat hati perempuan tu sebab tunggu ya kalau soal uh, telefon ya uh, ini mungkin kisah nyata je ya benar ben saya nggak tahu ini uh, secara kebetulan kah, atau memang nyata gitu. Tapi ada teman saya uh, teman saya yang sudah berkeluarga juga uh, merasakan hal ini, cuy. Merasakan hal ini, Udah punya anak pun, tapi uh, kemanapun suaminya pergi pasti <laughs> di call kemana, di call terus cuy, ya. di call terus. Dia balik Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap pagi bagi salam jauh lagi setan tu. Tapi janganlah takut pun dah saya jumpa dia bagi salam. Masuk eh salam. Assalamualaikum. Bila kau nak ambil air tu sebab salam. Ayuh tak berhenti lah orang turun. Sampai kat orang tamu tu sompak lagi salam. Apa nak kau noh abah ni. Allahu akbar. Naik eh basuh diri air mandilah mau buka pintu dia. Assalam. Jauh botol lagi jin tu. Kan. Tapi sudah dah. Dah bini tak leh tidur. Tak abil, kabil, tak abil, kabil, apalah kono laki dan. Pola kono laki. Bang, bang, bangun bang. Bangun bang. Apa deh? Assalamualaikum. Kembali pula bagi salam kan? Ha, tak Atakirulah kan tak kirulah bagi salam. Iyo. Kita bagi yang terbaik, bagi yang terbaik. Cakap elok-elok kan? Cakap elok-elok bang. Tapi sebelum kahwin je tengok. Tu sebabnya kita kalau Facebook kan. Kita boleh cakap Ah, uh, uh, Good luck hey, Happy start, birthday start, start, start Jaga diri baik-baik kan? Tapi kak rumah nice. tak cakap macam itu pun Dengan suami tak cakap Abang baik-baik kerja Good luck <laughs> dengan penggambaran hari ini <laughs> Oh sayang, akan kulaksanakan apa jua doamu itu. dah ada tak tak doa. Tapi, jago-jago. Jangan sibuk. Benar-benar ya, kenapa kita kalau menuliskan status atau sebuah postingan di sosial media, jarang kita sebutkan secara langsung buat pasangan kita. Atau... Menyebutkan langsung kepada orang-orang yang kita ingin ucapkan gitu ya Sudah contoh kecil aja ulang tahun cik ya selamat ulang tahun itu susah banget Tapi kalau melalui sosial media gitu Chat atau whatsapp bagaimanapun cik Gampang banget Kenapa ya? Saya juga tertanya-tanya pasal itu oh Facebook ex-girlfriend Apa? Facebook Ada tak tak Tapi jago-jago Jangan sibuk nengok Facebook ex girlfriend, ex girlfriend? Kamu oh, luar dia tengok, status Ini status dia. Ini group ke atau apa? The Facebook ex girlfriend. Singular. Singular, <laughs> singular. ni ada plural. singular tak betul? Singular, singular. Alpa itu perempuan kan? tu bolehkah kita berjumpa bakalita terakhir? Jangan jumpa penyakit. <laughs> oh. Tidak. Dalam tu kawan-kawan sudah lah dah berjumpa, belum berjumpa mula lah perempuan tu. Saya sebolehnya tak naklah menganggur rumah tangga orang lain. Yang lelaki tu tak pasal-pasal jadi jalurudin Hassan. Wah. <laughs> you tu dikatakan mengganggu rumah tangga. Ah, kita buat lah, kita buat macam Kan? Usut ini sebenarnya cucu ini jadi pelakon sih je ya. Benar <laughs> dia siapa ya? Yeah. Yang lelaki pasal-pasal yeah, yeah. jadi jalur Hassan. Hasan. Yeah, yeah. Well <laughs> <laughs> jalur Din Hasan lah. <laughs> you tidak dikatakan <laughs> menganggur, rumah tangga ah. Jumpa lagi, <laughs> kita jumpa lagi kan. Penyakit tu jangan kan. Ah kan? bahaya bahaya tu semua lah tu kan WhatsApp apa semua kan agak gagah eh? kemudian seterusnya pemakan riba pun Allah Taala <tuk> tak ampunkan dosa dia kan lagi pinjam dekat kawan ada interest lagi tau daripada akhlak pinjam laki angah ke cik kau. Acik akih ke akhlak ha ya benda yang kalau enggak salah ya macam ni sebab pasal tu kadang hidup susah kan orang lelaki bagilah kat isteri kan bagi sumbangan bulan puasa ni yang paling mustahak Yang paling utama Keluarga kita Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Yang menyahut seruan penceramah semalam Mari sini Dengan ini ni duit buku simpanan abang ni Dalam ni taklah banyak Adalah 20 ribu Kau ambil lah semua Setuju tak? Setuju Oh sah lah mata Ingat pagi 20 ribu Cakaplah tak lah abang Abang jago saya cukup macam tu Wah ha oh, ya yeah. Yang perempuan ni, perempuan yang sebelah sini Jemaah perempuan ya Eh santuy aja bila setuju Adoh rey setuju Ni ha ambil lah Dalam lima ribu kau baik belanja Apa perangai perempuan lepas tu Dah mula dia tepun yang nak eh. Korang semua balik dah ok Abah kau dah nampak Tanda dah eh, tak? <laughs> tak boleh pula baik-baik La ilaha illallah ini mood bulan Syahban dah. ni jangan terperanjat Orang memang buat baik Kan? Okay, okay. Buat baik daripada bulan reja Bulan Syahban buat baik Sampai bawa pada Ramadan memang dah ready baik uh. Bukan tiba-tiba terperanjat Bulan posol kan orang tak terperanjat Kan? Bila nampak sebab semua orang nak buat baik Kemudian Membuat fitnah tidak diampunkan Lagi Suka bermusyam tu saya dah cerita dah eh? Saya dah cerita dalam episod lepas Menipu dalam berniaga Kemudian Dia memutuskan silaturahim jadi pada bulan oh, Syaban kemudian ini, ni rebutlah peluang Ini lawan banget sih rebutlah peluang dengan menit sebab apa dengan peluang-peluang yang kita ada bukan selalu kita dapatnya macam macam cabutan bonanza wah kan kita oh apa apa apa panggil sales jualan nguntung dia kan nguntung oi bor robot orang lelaki tak tahu nak boleh apa sudah dia pun duduk okay ni orang lelaki dia jaga atau kalau perempuan tertibuh cakap abang kasut abang ni kalau tukar ni ...tandukkan kasut kita sebenarnya. Ya. Kasut abang ni kalau tu kaya, kaya, kaya, kaya, Okey, tak. Sendal, ya? Tak apa, nanti abang pilih. Abang yang ada. Abang kata apa-apa yang abang pilih. Muslihat, muslihat. Harus dibawa ni. Dia harus ikuti. Sampai ke shopping komplek kan? Kan, Kita pun cahit. Ya. Tak kedai yang sesuai ah tak apa tak apa tak apa bang abang kejap lagi saya datang saya tengah pilih kasut saya akan dah dia yang charge wei tu abang ke mana abang ada sini ha lah kat kaunter ni bayar aku nak bayar blah hmm. hmm. hmm. kan sudah hamil lelaki tak yo juga capailah so dalam tu Boleh daripada tak ada kan. Boleh beli so dalam iya orang lelaki ni orang berzuhud tau saya tanya dia so dalam setahun tahu berkali tukar iya <laughs> Perasan tak? perasan tak? Orang lelaki kan suar dalam semua dalam kotak. Perasan tak? Sebab kita mana pun nak pilih. Kita dia tengok apa beli. Ada banyak-banyak kalau orang perempuan tu bang, ani dia macam-macam kali. Dia lah pilih cerita. Tu sebab perasan tak? Tu beza laki dan perempuan. Orang lelaki suar dalam dalam kotak. Orang perempuan lambak. Kalau latak dalam kotak pun tetap dia buat tengok macam Tak apa nak diukur, tak tahu. Tak kira lah. Tapi... Simbanglah, buatlah kebaikan kan Buat kebaikan, ni bulan-bulan buat kebaikan ni Bulan-bulan buat kebaikan Jaga keluarga kita Jaga entiti, entiti organisasi kita ni jaga Baik-baik sesama kita Sebab sesungguhnya Allah Ta'ala Buka pintu rahmat, buka pintu rezeki Buka pintu keampunan, minta kepada Allah Ta'ala pada siapa lagi kita nak minta Bukan mengharap pada manusia Tapi mengharapkan kepada Allah yang Esa benar, Jadi benar. Saya rasa cukup sekat itu Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam masa Kita jumpa lagi di episod akan datang Berakhirnya Urumah, Sudilah kiranya menyambut Salam manis dan salam sayang Daripada saya Syamsul Debat Untuk anda semua Di mana juga anda berada yeah, yeah. Okey Jui Oke cuy itulah tadi dakwah singkat ya dakwah ceramah singkat dari Ustadz Syamsul debat ya walaupun video ini singkat cuy saya mendapatkan hiburan yang cukup apa? Jujur aja cuy, saya sebenarnya baru bangun gitu ya karena melihat cuaca bagus jadi cocok banget untuk buat video gitu ya. Tapi bagi saya cuy ya kalau kondisi habis bangun tidur saya itu susah banget untuk ngakak gitu, susah banget untuk terhibur gitu ya durasinya cuma 8 menit lebih gitu ya 8 menit lebih tapi menurut saya ini banyak-banyak pengajaran yang bisa kita dapatkan, banyak uh, hiburan yang bisa kita dapatkan terutama buat kita yang sudah berkeluarga aja ya, suami istri pastinya aja, ya, perempuan laki-laki gitu ya. Mengapa saya suka banget kalau Ustadz Syamsul Debat membahas tentang rumah tangga? Karena memang yang dibahas Ustadz itu selalu membawa kita benar-benar ke dunia nyata gitu ya. Memang yang dibahas Ustadz itu benar-benar nyata gitu ya. Ini ya, walaupun ada berlebihan ya layaknya di film-film, tapi di film-film pun juga melakukan itu karena memang mereka selalu melihat atau... Mendapatkan cerita dari kehidupan yang nyata, cuy. Ya, oke, dan mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman kita yang mengirimkan video ini. Jangan lupa bantu like-nya, cuy. Ya, bantu komen di bawah, bagaimana tanggapan koran tentang ceramah atau dakwah singkat kali ini. Kalau koran punya video lain, bisa kirimkan saya link-nya di Instagram saya, cuy. Atau kirimkan videonya langsung, jadi masalah atau teks saja nama saya di TikTok, cuy. Ya, jangan lupa follow TikTok saya juga, cuy. Ya, karena disitu saya akan membuat